Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yolek dari channel Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PT Persorangan yaitu PT yang bisa didirikan hanya satu orang saja yang sudah mulai berlaku di bulan Oktober 2021 ini seperti apakah bentuk dari PT Persorangan ini kita akan bahas video ini ya. Namun seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena di channel ini kita akan bahas seputar legalitas dan keadilan. Bapak Ibu pengusaha sekalian, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang dasar hukum dari e, PT Kosorangan ini Nah video kali ini saya akan bahas tentang bentuk pelaksanaannya ya Karena e, mulai Oktober 2021 ini PT ini sudah bisa dipesan ya Artinya Bapak Ibu e, sekalian sudah bisa e, membuka usaha dengan menggunakan PT perorangan ini sebagai dasar e, sebagai e, legalitas untuk usaha ya Uh, mungkin perlu saya review sedikit saja uh, Karena banyak sekali uh, pada saat saya sampaikan Itu yang bertanya Apa bedanya PT ini dengan PT umum uh, PT biasa ya PT yang biasa pada umumnya uh, Bedanya hanya di pendirinya saja Sebenarnya ya Kalau PT umum itu kan pendirinya dua orang atau lebih Sedangkan PT perorangan ini pendirinya cukup satu orang saja ya Jadi dasar hukumnya adalah undang-undang kita kerja uh, Nomor 8 tahun 2021 ya di mana PT sekarang dibagi dua yaitu PT yang didirikan berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih yang seperti kita kenal pada umumnya dan PT yang didirikan oleh satu orang saja ya e, untuk PT perorangan ini persyaratannya pun e, jauh lebih sederhana karena dia tidak menggunakan akta e, notaris ya. Uh, kalau PT Umum kan dia menggunakan akta notaris karena PT itu kan uh, perjanjian yang mengikat 2 orang ya Jadi karena ada perjanjian dua orang maka dibutuhkan akta notaris Sedangkan PT Perorangan ini tidak membutuhkan akta notaris karena dia cuma sendiri Jadi yang dibutuhkan adalah surat pernyataan saja Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat PT Perorangan Bapak Ibu cukup membuat surat pernyataan Yang berisikan tentang nama PT ya nama PT yang sudah dipesan yang tentunya sebelum ada yang pakai namanya Nanti ada sistem pemasarannya di Kemenkumham e, Nama PT, lalu bidang usahanya apa, modalnya berapa, tempat pintu di mana Itu dibuat di dalam e, sebuah e, pernyataan ya Nanti kalau sudah e, dibuat pernyataan tersebut Pernyataan itu e, akan disahkan ya dimasukkan secara elektronik ke Kemenkumham Sehingga mengeluarkan dia dari Kemenkumham nanti akan keluar SK Yang bentuknya saya tampilkan seperti ini Bentuknya seperti ini, jadi ada SK yang berisi tentang e, nama PT serta urayan dari e, deskripsi dari usaha yang kita jalankan. domisilinya e, siapa pemiliknya, e, berapa modalnya itu ditampilkan dalam surat pernyataan ini yang sudah yang nanti disahkan oleh Kemenkumham seperti itu ya. Jadi bedanya kalau PT biasa dia akan menunjukkan akta Biasanya kan dia akan menunjukkan akta perjanjian pendirian PT-nya Sedangkan PT perorangan hanya cukup dengan surat pernyataan ini Di Dimana surat pernyataan ini e, nanti e, dikeluarkan oleh Kemenkumham Dan nanti ada e, barcode-nya ya untuk mencek apakah PT ini asli atau tidak Jadi barcode-nya bisa dicek nanti akan keluar link Dimana kalau link itu diklik. Maka itu akan mengarah ke web Kemenkumham yang menampilkan data yang sama persis dengan yang ada di sertifikat tersebut Oke? Okay? Nah, kalau sudah membuat pernyataan ini nanti Kemenkumham juga akan membuat e, semacam sertifikat pengesahan Jadi kalau PT biasa kan dia ya, ada SK Menkumham ya, Surat Keputusan, Kementerian, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sedangkan PT Perorangan ini nanti bentuknya sertifikat pendaftaran Jadi bentuknya seperti ini, sertifikat pendaftarkan yang artinya PT tersebut sudah sah berdiri ya Karena sudah didaftarkan PT Mencumham. Sama untuk e, apa, setting card ini pun ada barcode-nya Dimana barcode ini bisa di-scan Menggunakan scan barcode biasa Lalu nanti akan keluar link Link itu kalau di akan mengarah ke word Kemenkumham Yang menampilkan data dari PT tersebut Jadi kalau datanya sama dengan data yang ada di link Maka PT ini bisa diadakan PT yang asli Ya Jadi e, persyaratannya jauh lebih mudah yang pertama cukup satu orang saja, dokumennya cukup KTP dan NPWP saja, lalu membuat pernyataan, pernyataannya itu disahkan, kemudian juga nanti didaftarkan dan keluar sertifikat pengesahan. Nah seperti itu saja. Kalau bapak ibu nanti uh, membutuhkan lebih lanjut uh, informasi tentang uh, apa namanya uh, ini, bisa melihat video kami sebelumnya. Yang lainnya nanti uh, saya letakkan di bawah ini. Atau jika Bapak-Ibu membutuhkan bantuan untuk pendirian PT. Perorangan ini, silahkan juga uh, bisa menghubungi kami melalui link yang juga kita sediakan di kolom deskripsi. Itu saja mungkin sedikit informasi mengenai PT. Perorangan. Terima kasih banyak uh, sudah menyaksikan video ini. Uh, saya selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.